Tantuk huh? Laos, huh? Laos itu <laughs> jumpa lagi bersama makan kete. Hari ini saya mau makan rawon Surabaya. Wow. ini rawon nih. naik daerah gak bukan. Ya. biasa. naonot no no tumtum. ngebuka anak eh. ngawit naon anak eh maksudnya. nama makanan itu rawon. kayak yo pengrau kalau tukul keng, kita coba tukul keng, coba tukul lagi, menambah daya tahan tubuh, menambah imun. tapi hormon testosterone yo moga keng, moga wow rawon rawon wow. wow. wow. wow. wow. Oke, okay, kita baca doa dulu sebelum kita bantai <Sess> ini. Di Taman <Hitung> Jeruk, Isri. Waduh, <Sess> <Sess> <Sess> <Sess> <Sess> yang mana banyaknya? Hah? Sampai huh? Laos huh? <laughs> Ya yeah. 야반 dari kasirawan nih kayak campak sih dua pulecicile ini ah pedes Ah. <sighs> <sighs> <sighs> make j mak damis huh? Model atau nguli, geng nguli kan duit. Oke okay, guys. Jangan lupa di like, comment, share and subscribe. Channel Makan Keden. Tetap tes sendi, Makan Keden. Sampai ketemu lagi di Ma, ma, ma